assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bapak-bapak, ibu si dan saudara-saudara sekalian? Semoga kita selalu sejahtera dan selalu dalam berdoa terima kasih Allah alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Harian Syah dari Gerak Servis di Kota Pontianak Kalimantan Barat. Selamat datang dan salam kenal pada bapak-bapak, ibu-ibu -bapak, dan saudara-saudara sekalian yang baru bergabung di Insya Allah, channel ini akan membahas hal yang kuali bersama atau aturasi khusus pengguna atau user Pada video kali ini kami akan menginformasikan kepada papa bapak ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia dan saudara dunia, bagaimana cara memakai performansi atau panggau Alhamdulillah, sekarang saya sudah bersama Puan. Puan ini siswa kelas 12 SMK, jurusan teknisi pendingin dan ketahunggara di Kota. Insyaallah tahun depan, kuat akan siap menjadi seorang teknisi profesional secara mandiri, atau setidaknya siap untuk menjadi tenaga siap pakai di dunia usaha dan industri. Kuat apakah ada siap untuk melakukan pemdaun? Aktivitas kuat nanti akan direkam dari upload di YouTube melalui channel inspirasi tipis. Boleh. Semoga video ini akan dibutuhkan untuk masyarakat luas terutama siswa teknisi pendidikan dan kata ura di seluruh Indonesia Walaupun aktivitas ini lebih kepada teknisi yang setidaknya video ini berguna untuk informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara luas di seluruh Indonesia yang selalu cinta. Untuk mengetahui penjelasan apa itu pump down apa manfaat melakukan pump down dan kapan pump down perlu dilakukan silakan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian menyaksikan video informasi sebagai berikut. Terima kasih telah ucapkan kepada bapak-bapak, ibu, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton informasi barusan. Berikut ini kami informasikan APD atau anak pemindiri yang selalunya digunakan oleh petisi untuk melakukan mandau. mau waktu baiklah kami akan menginformasikan bagaimana cara pump down kuat, siap yuk, silah 6 langkah untuk melakukan pump down 1. menghidupkan unit AC hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pump down adalah menghidupkan unit AC dan meyakinkan bahwa AC telah running secara sempurna Perlu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian ketahui bahwa secara normal, setelah AC unit indoor dihidupkan, tidak serta merta unit outdoor juga langsung hidup. Perlu waktu antara 1 sampai dengan 5 menit baru unit outdoor hidup dan kompresor beroperasi mendinginkan evaporator dan selanjutnya ruangan di mana unit indoor ini ditempatkan. 2. Memasang Gauge manifold. Sebelum memasang gauge manifold, pastikan kembali dengan menggunakan test pen bahwa unit outdoor atau pipa ini tidak setrum, karena kompresor yang kotak body atau ada kabel yang terkelupas. Setelah aceranin dengan sempurna, atau setelah kompresor hidup dan freon telah bersirkulasi, selanjutnya kita mengenakan gauge manifold pada pentil pengisian freon. Buka dahulu tutup pentil pengisian freon ini dengan menggunakan kunci Inggris. Perhatikan dengan seksama cara pemasangan gauge manifold agar freon tidak keluar dari sistem pemipaan. Cara Pemasangan Gauge Manifold Pada Katup Pengisian Freon Pegang ujung keran gauge manifold dengan posisi pentil keran ini berada di dalam. Kemudian, kenakan pada katup pengisian freon pada unit outdoor. Selanjutnya, putar ke arah kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Seiring masuknya keran gauge manifold ini pada keran pengisian freon, secara otomatis pentil yang ada pada keran gauge manifold ini mengenai dan menekan pentil yang ada pada katup pengisian freon. Dengan demikian, freon tidak akan keluar dari sistem pemipaan. Adalah salah atau kurang benar jika pemasangan keran gauge manifold ini dengan posisi pentil keran pada gauge manifold berada di luar atau langsung mengenai pentil pada katup pengisian freon. Jika dilakukan seperti ini, maka sebelum keran gauge manifold masuk dengan sempurna, otomatis freon akan keluar dari sistem pemipaan dan membahayakan. Mengapa pemasangan gauge manifold harus menunggu kompresor hidup dan freon telah bersirkulasi? Karena jika kita memasang gauge manifold pada saat kompresor belum menyala dan freon belum bersirkulasi, akan berakibat tekanan freon lebih besar, sehingga membahayakan kita sendiri yang memasang gauge manifold tersebut. Tekanan freon saat kompresor mati lebih besar dua kali lipat bahkan lebih dibanding dengan kompresor dalam keadaan hidup dan freon telah bersirkulasi. Sebagai informasi tambahan buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa secara textbook, Tekanan freon untuk jenis freon R22 adalah antara 60 sampai dengan 80 PSI. Sedangkan tekanan freon untuk jenis freon R32 dan R410A adalah antara 120 sampai dengan 145 PSI. Satu lagi, ukuran kran gauge manifold untuk freon R22 berbeda dengan kran gauge manifold untuk freon R32 dan R410A. Jadi, Keran gauge manifold untuk pengisian freon R22 tidak bisa digunakan untuk pengisian freon R32 dan R410A. Begitu pula sebaliknya. 3. Membuka tutup keran dua laluan dan tiga laluan. Sebelum dapat lanjut pada proses selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah membuka tutup keran dua laluan dan tiga laluan dengan menggunakan kunci inggris. Empat, menutup keran dua laluan dengan menggunakan kunci L Keran dua laluan atau keran pipa kecil ini adalah lubang titik keluar distribusi freon dari unit outdoor ke pipa Yang selanjutnya menuju ke unit indoor dan kembali lagi ke kompresor atau unit outdoor Kunci atau tutup lubang keran dua laluan atau keran pipa kecil ini dengan menggunakan kunci L Caranya, masukkan ujung kunci L ini pada lubang keran dua laluan, kemudian putar kunci L ini. Yakinkan lubang keran dua laluan atau keran pipa kecil ini sudah terkunci atau tertutup dengan kuat dan benar. Jika tidak, freon akan terus mengalir keluar melalui keran ini. Perhatikan jarum penunjuk tekanan freon pada gauge manifold. Setelah penutupan keran dua laluan atau keran pipa kecil selesai, jarum penunjuk tekanan freon pada gauge manifold sedikit demi sedikit akan menunjukkan penurunan tekanan. 5. Menutup keran tiga laluan dengan menggunakan kunci L. Setelah menutup keran dua laluan atau pipa kecil, selanjutnya menutup keran tiga laluan atau keran pipa besar. Sebelum menutup keran tiga laluan ini, pastikan kompresor sudah menyala dan running dengan normal. Sekali lagi, untuk menutup keran tiga laluan atau keran pipa besar ini, kompresor harus dalam keadaan hidup dan beroperasi dengan normal. Karena jika kita menutup keran tiga laluan atau keran pipa besar dalam keadaan kompresor tidak hidup atau freon belum bersirkulasi, maka sia-sia melakukan pump down. Karena freon yang ada mulai dari titik awal keran dua laluan atau pipa kecil, evaporator, sampai dengan titik keran tiga laluan atau pipa besar akan terbuang. Lakukan penguncian atau penutupan keran tiga laluan atau keran pipa besar ini sedikit demi sedikit Sampai dengan jarum pada gauge manifold menunjukkan angka 0 Dan penguncian atau penutupan keran tiga laluan atau keran pipa besar juga telah selesai terkunci dengan sempurna dan kuat Jika sudah selesai, maka proses pump down sudah dilakukan dengan sukses dan selanjutnya mematikan unit AC 6. Menutup-tutup keran dua laluan dan tiga laluan setelah selesai melakukan pump down, selanjutnya kita dapat menutup tutup keran dua laluan dan tutup keran tiga laluan dengan menggunakan kunci inggris. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Setelah pump down dilakukan dengan benar, insya Allah freon yang ada di pipa dan unit indoor atau evaporator sudah aman terevakuasi di dalam unit outdoor atau kompresor dan kondensor. Setelah selesai, kita dapat melakukan proses selanjutnya sesuai dengan tujuan dilakukannya pump down. Sebagai pembuktian, kami akan membuka salah satu nepel yang menghubungkan pipa AC ke unit outdoor. Jika masih ada freon yang keluar dari pipa ini, berarti proses pump down ini dinilai kurang sempurna. Alhamdulillah, pada showtime ini tidak ada sedikitpun preon yang keluar dari pipa. Hal ini menandakan bahwa aktivitas pemdaun ini dapat dinilai benar dan sukses. alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad, sesuai SMK jurusan DPDU 11.12 di Perjana akan menetapkan. Saya nah, siswa magang yang ditempatkan di Mitra AC Servis Setelah lulus nanti, saya berharap bisa mengikuti ujian sertifikasi yang sesuai dengan profesi saya sebagai teknisi AC. Besar harapan saya supaya segala bentuknya LSP B3 jurusan Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara di Kalimantan Barat. Salam dingin dari kami Squad TPTU di Kota Perdana, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi bagaimana cara pump down yang langsung dilakukan oleh siswa SMK Jurusan Teknik Penelitian dan Tentang Udara di Ketika Nakal Sekiranya bermanfaat, jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe channel Igera Asusatis, like, komentar yang bermanfaat, dan bagikan kepada saudara, kerabat, sahabat, tetangga, dan rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jika ada tersilap kata, tingkah laku, dan atau cara penyeditin video yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan kita maaf, dan kami mohon maaf. Sekali lagi, atas nama hijrah hijraan secerbis, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Teriring doa, semoga kita selalu sehat, walafiat dan selalu dalam Allah, dan kasih Allah r.a. Assalamualaikum dari kami dijerah asesoris di kota Pontianak Kalimantan Barat. Akhirul kalam, Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sida Muhammad wa ala ali sida Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.